Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan ini saya akan ini mempromosikan ini apa namanya metal ya metal dari apa gitu renggja ya. nah, ini menarik ini ada kailnya tiga ini enggak saya buka karena ini ngeri juga bukanya ini file mode berapa juga kurang tahu ya ini menyelajiknya untuk warnanya keren banget anda bisa lihat ini warnanya keren tidak lain, lain kita ya nah sekali oh ini ada yang kebuka, aduh tembus juga ini untuk warnanya anda bisa lihat ini keren banget ya mengkilap Jadinya kalau di dalam air di dalam air laut di dalam laut ini ini pasti akan mengkilap menaiknya akan menarik ikan-ikan di laut ini 40 gram ini kita akan turun panjang ikannya kalau ini ini kalau punya 10 cm ya alif shalat 10 cm Ini harganya Rp40.000, satunya ini pemesannya bisa cek di WA atau di kolom komentar. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Dan jangan lupa di-order. Nah, lihat ini warnanya. Tuh, oh, berubah-ubah ya, warnanya. berubah, untuk bisa lihat ini warnanya sangat bagus Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh